misalnya, ditinggali soleh, Wali supaya orang Dunyora, Senang Gemerlapi orang Dinasihati, Kultivat Dila, Kultirohmati, Fakil Dali, Fakil Afif, Fakil Afif, Fakil mereka asik dengan Fakil asik dengan istighfar, asik dengan Fakil Afif, Fakil setengah-setengah Afif, Fakil Afif, Fakil Afif, Fakil Afif, Fakil Afif, nang ape, Fakil umat Fakil nang Fakil Afif, Fakil Afif, Fakil Afif, Fakil Afif, Fakil Afif, Fakil Afif, Fakil Afif, Fakil Afif, Fakil Afif, Fakil Afif, wabizai atal hasan-hasan apa? nampuha, cara bahasanya koran wabizai nabi hasan hati elangka, sing gendoh ya no metode dene, sing setengah-setengah ya no metode dene, sing soleh ya no metode akhirnya keunggulannya Quran saat nabi wafat masih bisa dipakai masih bisa, apa? dipakai makanya koran paling keteng karena kebencian dimunculkan, makanya sampai ayat, kau jatah tilbab min abahim, wong kok ngantinya kebencian, wos parah Mesti wamato fui suturuhum, akar naraine, kebencian, mesti wamato fui suturuhum. Masak wangi gajah nih, gajah sakar. Melani terasa yang termasuk ciri utama orang baik, dari Quran, wal katzi, minal. bisa mengendalikan ilmu. Ya sudah, ya. Ayo, aku Nanti ada Iya, Dan jadi kalau lu tenanan, sangat seperti ini. Tenanan Dan saya yakin saya benar karena saya hanya baca baca dari riwayat-riwayat sohiha dan dikuatkan oleh ayat-ayat Quran, yaitu tadi kayak Anies, tapi milihlah dari ternyata mitos dari Ibrahim, paman tadi, yakni pahin lagu, mini, waban asor, ini pahin kita beda, mungkin ya, tapi masih dulu. Bahkan Wahabi saja, menurut waktu Rasulullah off ketahuatan itu, masih nopo, pun pola dunia beda ya beda, ya. <laughs> beda, <laughs> si beda <laughs> di ini orang kok urusan liar kita di ini ada kok kebencian anti ini, kok apa, <laughs> masalah, <laughs> Oh, aman beda nih kubur, sampai rantai, eh, bahaya nah, nih. Lalu itu tadi menggantikan nih Nabi Fa'arju'an aku nak secara umum latihan yang luar nanti sampai seling mati hainatimu, betul merasa sangat. Tetangga nangganya Nabi Musa itu Nabi Muhammad, tapi kayak jamalan-jamalan itu lebih baik baliknya ke ya, Medan. Ya, ya, kan Nabi Muhammad itu saking hati aneh wong, biarani wa inna kalah ala pun mungkin ya, Bukan Nabi berasal. Dan Nabi itu ngeritik. Ngeritik di manhat sebelum beliau. Makanya Nabi ngeritikan Kabe Nabi untuk jatah mukjizat. Lewat jatah mukjizat itu diimani. Ma minal ambiya inmin nabiyin illa kotu tiaminal ayat ma misluhu aman alihiru. Jadi Kabe Nabi itu untuk jatah mukjizat. Sehingga lewat jatah mukjizat itu diimani. Misalnya Zaman Nabi Musa gara-gara tongkat aja Itu orang ngejit terus i? iman Zaman Nabi Suleiman gara-gara Di akek Suleiman itu orang itu dua Raka ruang termasuk manusia jinn Gara-gara akek nama Lihat Nabi Muhammad itu orang dua Akek ya orang di tongkat Paham ya? Dua ini kor Koran Tapi Nabi Ana yang ngedikan Justru mergol dua ke Koran Aku sebenarnya dua pengaruh paling akeh nanti Dino Diyam mengapa saya sering mati kain Nabi Musa tapi orang krono gurman krono merasa salah, sering artinya merasa salah itu kalau ingin ngasih itu berjalan-berjalan yang tapi kalau ingin itu Nabi Musa ya kalah hebat dari Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu enggak loh Qur'an Qur'an itu sebuah manfaat sebuah sumber, natural hikmah ya mata air hikmah misalnya uang prostasi, gendol, orang dolim, iki dipanggil-panggil, kuliah ibadah lagi, nasrofu, ala an-fusim, latak, merah kalau ya sudah saja. Misalnya yang soleh wali, supaya orang seneng duniawi orang seneng kemerlapan duniawinya, sinaseh hati, kultivatilah, hati rohmati, fadilah juga saya. Akhirnya mereka asik dengan Tuhan, asik dengan istighfar, asik dengan berjatah tasbih. Sing setengah setengah, kalau roh ken sofah, kalau hitap nah, tak umat tapi ayo nang ape, nah umat lain nang istiq. Nah, waya trunak dihajaratik, saya dari makombeku ya umat, ramat umat, ramat. Kalau metodernya, matuting. Wa'adbih sayyata khasan-khasan apa? Nambuh, cara bahasanya koran Wa'adra'u nabil khasan-khasan Kelengkap, yang gendoh yana metode ini setengah-setengah yana metode ini Yang sholah yana metode ini Akhirnya, keunggulannya Quran Saat nabi wafat masih dipasihah dipakai Masih bisa napa Dipakai Nah, anak nabi muntah rambut, umpama nabi Muhammad Tinggal tongkat, paling saya ingin museum Keduluk-keduluk lah Lah, itu mau ngerasa duduk sampai nabi muntah Hahaha, Langsir akalnya nanti Musa, kemana? Memang Patuhred biasa, berkorosi sebelak jadi kering, di sebelak menengah jadi keron tenggel. Patuhred panjang, tapi hanya sesaat nanti Musa. Orang bagi ilahyamil kiamat, umpamai jauh paling musi. Ngorangkan nah, bater menjadi metode sebuah bangsa, menjadi satu karakter sebuah komunitas, menjadi sumber sebuah agama akhirnya nabi ibu kur'an jalan-jalan paham ya yuk ragu dulu dulu aneh musyum mergo dibawa ke hati mu'min mati. masing jadi hati ini Rukim berubah sabar-sabar nah ini hati ini aku ngalih mulang-mulang hati ini madu sabar torah hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha ini pun sadar teman bahwa hadis ini hadis spesial. Makanya saya katakan hadis ini hadis favorit saya. Meskipun Nabi punya resiko besar. resiko besarnya Nabi apa? Karena Nabi tidak punya mujizat konstan, mujizat yang instant. Nabi itu dianggap nabi paling ramut di era hidupnya beliau. Mergo Nabi Musa itu ditakuti sahar atau Fir'aun gara-gara tongkat. Suleyman ditakuti menusujuin sampai kewan gara-gara akeh mulai orang kaya-kaya nadaranya akeh, akeh apa? paham ya? sampai film-film barat ya kerajaan Solomon Nabi Muhammad boten boten gajah-gajah, jadi ada yang sampai orang kabir angannya, mat nyek matmat Nabi, boti tongkat-tongkat tau sampai orang lawa utiyah bisa Malaysia Musafam, mad nabi untuk nabi Muhammad Diusir keparat terlunta Wah nabi Muhammad wah main. dengan Ya Allah betapa sabarnya nabi Muhammad. Gara-gara kepengen marisi Qur'an dan bisa abadi, beliau harus menanggung resiko saat hidupnya gak ditangkuti orang. Karena gak dia mujizat tingin, insta. Mak nah Musa enak deh. Wah ini deh deh deh deh Nabi Harun, morok kerajaan ini yang dikawal ribuan pengawal, santai, mentang-mentang dia tau, <tutuk> senang <tutuk> aja, nah, nah, <tutuk> morok kerajaan Nabi Muhammad gak ya juga bisa lari, tapi <tutuk> Gua sur si abu bakar, kan, gua sur gua ting gua suara ngono gua sen gua sur nengarap sidik, kalo malah Abu bakar, lo ab sorok ilah hilap ngomong kafir dua tiga lidi bebek, oke, mau gua terang par, lu orang roda mana, kok gede gak akhir, emang aja itu seneng, gih mati, tanah rano itu saat adek, atau nabi muda, atau nabi Sulaiman, pahami. Nata nabi Muhammad Muharram, <truh> pahami. Ini kan, menangani ulah nih <truh> ulah nih, gua gak, ulah nih, gua gak, jadi ulama Quran tak gagal nih, enggak boleh diu. Menangani ulah balik, ngomong beg, busuk bulu abai tante tante ya aku di disandat uang kalau mau tunggal sandat uang raga ya biasa ya seperti ini, misalnya mati tenan ya mati tenan ya aku mau dunggah orang jajah-jajah lelah atau nasa atong nah pintu tadi aku harus mati waduh aku disandat terus mati nolong. karena aku mati banyak ajalku doh, jajah orang jajah lelah nasa atau. tapi kan berarti disandat ke Wong uang ditabrak ya mati kena HIV ya mati Liver jantung ya. saat Soal mati macam-macam. Tapi Quran 24. Saya e sebagai macam-macam. Plus ide jah -jah nah, nah, <laughs> kan, nah. Aku ahli Qur'an rangarang oh, di tua mau jadi dua biasa Tapi pokok aku yakin gak Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. malaikat iya. Iya, pangeran, ulama iya. Iya, iya. Iya, dan itu untuk hubungan seorang hamba Allah sangat sah. hatimu muni, aku dihiduni taora. Pengiraan di hatimu. Om kalau nanti ini kisahnya ada, nanti kulanya Rania ini tuh tanti jadi sarjani perabat yang bersuap, nuanotom habis berenang, jorong bisa santai. Yang ramai berkisah aku, mesti pikiran dia yang kisahnya tuh kayak induk. Ibu itu rada-rada cerita seputih kau dengin. Om teman satu mereka berarti mau dan mandi itu apa? Lu mau mau mandi nurak akibatnya nopo, aku tergada akibat nopo nopo. Paling banter pulau maha, di kumawan mati ini rasipabsaan. Ipanjen wajahin Opo susah kita islam mulai cilik iman mulai jilai segayu Allah mati nih Allah iman mulai kita mati gue lila ben ben pede saya orang-orang wanita saya calon apa tapi kita mati. Aku rata bisa ura naraf pengiraman apa Belum, karena perhitungan itu, ayo mau <laughs> itu itu itu tadi kita ini hanya diwarisi Nabi Quran. Dan cara Quran pandang terhadap kematian, memandang kematian ya yang mena salat itu dia wah ya. Ya, ya itu ya, ya, ya, ya. ya, itu pandangannya Nabi yang diwariskan ke kita-kita pakai Ilah Yaumil, ya Maila Yaumil ko Ilah kita pakai sampai ketemu Allah. Paham enggak? Sampe itu percayamu. Wajib. Wajib ini ini akidah. Ndak perlu main-main. Paham itu ora oh, ora dolanan. Ubumbal. Kalau kita sudah make dolanan hukum, kita sudah jauh dari iman. Melalui dari nabi laki sikir. itu hanya diceritakan dalam konteks fakta tapi tidak diceritakan Quran dalam konteks raketak. Jadi Quran mau cerita sihir apa? Bayata al alamuna yang satu. Sihir ana nembalat manfaat. Tapi kemudian Quran di kata jeda, kalau kata aku jenis jumlah mutar itu, jumlah mutar itu ini Quran apa? wa ma gumbidori nagi min ahadin ilahit. Jadi Quran itu juga versi Tafsir bahaya. Tapi jika jumlah mutar itu, jumlah mutar itu ini yang kemudian menjadi akidah dasar, akidah pokok. -oh. Jumlah mutar itu adalah bahwa wa ma gumbidori nagi min ahadin ilahit. Pada dasarnya semua itu udah bahaya tambah itu. Bagaimana bodoh-bodoh orangnya kan enak. Yang mati di tabdrak ya kerana Allah. Mati perang ya kerana Allah. Mati di jikir ya kerana. Soal sebab mati-mati. Sebetulnya dikelaparan. Ya, izin itu. Mati kok. Kelaparan.